What's up school fans? Welcome back to Timeout. Balibemerki Padilla, selamat Timeout hari Time ini. Oh my god, our brother Leicester Prosper is officially back with our national team Ya, kemarin kita sampai jam 1 pagi, kalian seru-seruan di grup Discord member uh, Kemarin memang kita dapat infonya sekitar jam 11 malam kalau Leicester Prosper itu Sudah pasti akan join lagi dengan tim nasional kita Untuk TC di Australia dan juga of course untuk SEA Games 2023 I'm super excited, super happy about this news Karena I've been preaching about it in the last few episodes And of course, dengan hadirnya Leicester Prosper Ini akan membuka peluang kita makin besar, guys, untuk balik lagi, men Go! final, the gold medal game di SEA Games 2023 nanti ini, itu that's why I'm really excited, apalagi dia juga ternyata temenan sama Anthony Bean Jr., so I think it should be good man, this should be a good combo, and of course shout out though, to One Stop Apparel thank you so much untuk jersey Indonesia Patriotsnya Anthony Bean, I'm gonna rock this man, in Cambodia man, I'll be there, I'll be supporting I'm gonna be supporting my national team, cannot wait man, to be there man dan nonton SEA Games, amin dan of course gue juga excited banget, hari Rabu gue akan ke Surabaya kita akan ngeliput juga adik-adik kita di Indonesia Patriot Selection uh, cannot wait sih untuk lihat progresnya mereka Mereka akan lawan BBM, kok oh, salah Dan juga lawan Pacific mungkin, mungkin nih Gue belum tahu jadwal pastinya, nanti gue akan kabarkan Dan gue akan share juga hal-halnya kepada kalian semua uh, yeah, cannot wait sih untuk lihat Terrell, Terrell my favorite player <laughs> Sekarang ini di SMA, dan juga Jordan Ezra, Deo, wah banyak sih Ada anak Bubble juga, masih umurnya 15 tahun Ngakalan namanya Faldo. so Should be an exciting time See, Gue ada kangen banget Jujur gue kangen banget Ngeliput anak-anak SMP SMA dan juga kuliahan sih So that's why I'm so excited about this trip Going to Surabaya And Of course pagi-pagi fans Lakers sudah aktif banget untuk DM gue sih gila menang lawan news Rockets aja semua semangat banget untuk DM gue gue gak ngerti juga sih kenapa sih tapi pasti uh, mereka udah bilang udah wanti-wanti siap-siap ya kok Clippers yang kalah hari Kamis gue udah siap udah gue bilang Clippers gue akan kalah kok hari Kamis tenang aja kok Lakers yang menang Lakers lagi jauh banget lagi Anthony Davis Uh, ngeri banget Bang Edi Bang Edi hari ini 40 poin lagi oh makanya jadi kita akan bahas uh, tentang Lakers juga hari ini so that a uh, couple of topics that we gonna touch uh, on this This class. Uh, so yeah. Semoga aja. Timeout hari ini. Bisa 15 reviews. Amin. Semoga rame hari ini. out seperti biasa guys. Sebelum kita masuk ke kelas hari ini. Tekan dulu tombol like ya. Ditungguin guys. Ditungguin. Heh, tekan dulu. Tekan yang banyak. And of course. Nanti ditunggu juga untuk komentar kalian. And once again. Thank you so much guys. For always supporting timeout. Di sini kita ngomongin basket aja man. Just keep it basketball. No politics. No hate. No anything. And yeah. Once again. Thank you so much for always supporting. And let's start our class. This is the best part guys. Seperti biasa mau bilang. This is the best spot untuk ngomongin basket. Okay. Berita pertama Of course kita akan bahas Nah Uncle Prosper is back Yo He's back in Indonesia uh, Timnas hari ini Lewat Instagram ya Sudah mengumumkan 15 nama Secara resmi yang mereka akan bawa Untuk TC di Australia uh, Jujur sedikit kejutan menurut gue Ada nama Lester Prosper But Thank you so much though Timnas For making the right decision see. The right decision We want him We want him though We want him on our team Untuk SEA Games nantinya And of course Lester is probably in a very good shape <laughs> karena kita tahu Lester baru season seasonnya selesai di KBL uh, dia bermain untuk Suwon uh, Sonic Boom di KBL walaupun memang gua tahu di KBL average hanya cuma 12 menit uh, dia mainnya 33 game dan juga statsnya enggak seksi sama sekali but but but but uh, he's still practicing dia juga masih main kan di sana um, and of course Uh, kita butuh banget sih interior uh, presence-nya dia Dan juga size-nya dia itu akan membantu banget untuk tim National DC Games nanti uh, And in his last game, di game terakhir ini dia main di KBL Dia 20 point and 7 rebound and plus katanya Ini calon-calon dunk of the year, man Ooh he put someone on a poster So he's still very explosive Guys uh, Dia di Korea Seperti gue bilang Usage rate saya memang agak rendah Tapi sebelum itu Waktu November uh, Itu dia sempat main di PBA juga For two months If I don't If kok gue gak salah uh, Tapi yang pasti yang Ini pasti Dia tinyetak 50 poin Dan juga 19 ribu Waktu lawan And legs jadi Leicester still got it, yo. Still got it. Cuma menurut gue kalau di timnas itu kayaknya Leicester harus dikasih freedom dikit sih, dikasih kebebasan dikit. Mungkin main di posisinya yang dia suka. Mungkin Coach Miller harus lebih fleksibel sama dia. Uh, jangan terlalu kaku agar dia bisa kasih kontribusi dan juga bisa bermain at a very high level. Just gotta keep it, keep him happy. Gotta keep him happy, so that's the most important thing, karena kita tau lah ya, endingnya waktu terakhir itu di FIBA Asia. Qualifier atau FIBA World Cup Qualifier Gua agak lupa salah satunya, tapi pasti emang kurang enak, karena kan dia juga diserang sama netizen. Wah, waktu itu juga drama banget, Gua pun juga sempat kena karena gue salah satu supporternya, laser Prosper. Kan bisa nonton trash talk gue sama Lesser Prosper, jangan lupa, <laughs> waktu dia setelah game terakhirnya, tapi emang kita tahu dia diserang sama netizen karena body language-nya kurang bagus waktu itu uh, dia kayak effort-nya kurang uh, lalu juga dia kurang cocok sama Coach Raiko, tapi sekarang ini mulai gue lupain aja lah ya, lupain aja ya this is a new team, this is a new coach this is new energy uh, apalagi dari Anthony Bin Jr. ini thank you banget kepada Afriadi Putra ini salah satu member gue, dia mencari tahu tentang ini, bahwa ternyata Anthony Bin Jr. dan juga Lesser Prosper itu adalah temenan which is really good, kalau temenan ini berarti komunis Komunikasinya harusnya akan bagus. Itu kayak menurut gue kurang dari uh, stintnya Lester dulu waktu di timnas. Menurut gue dulu mereka kurang komunikasi sih dengan Lester Prosper itu kenapa it did not work. out menurut gue karena dengan adanya orang Amerika lainnya dan juga orang yang bisa approach dia, bisa komunikasi sama dia. I think Lester harusnya lebih oke okay sih tahun uh, sekarang ini bersama tim nasional kita. Um, dan gue yakin Anthony Bin will give the ball. He will give the ball to Leicester sih Dia harusnya tahu nanti Kasih bola Leicester yang enak Dimana uh, Ke suatu dulu Itu kan masalahnya adalah Bolanya gak bisa ke dalam gitu loh, Gak bisa ke Leicester Jadi hopefully this time Bolanya bisa ke Leicester Untuk bisa main post. Ya, of course kita semua juga pengen lihat ya Pick and rollnya Pick and pop Antara Anthony Bean Jr. And Elissa uh, Itu harusnya sih Mengerikan harusnya ya Apalagi kalau mereka memang bisa Maximize the space on the court Kita gak boleh lupa Kita masih ada shooter nanti Brandon Jualo Pasti banyak banget tanya ada namanya. Juwato kabarnya datangnya nanti Terakhir-terakhir katanya Tapi dia akan main di SEA Games uh, Ada Jowaro Ada uh, Boleh bilang Prastawa Ada Kaleb Ada Juan Loren Yuda Itu Mereka udah siap sih Untuk nembak 3 poin sih I think Mereka akan kosong banyak tuh Karena defense lawan Itu akan banyak fokusnya Nanti mungkin ke Anthony B. Junior Juga ke Leicester Prosper They just need to kick it out And the shooters Better be ready man Better be ready to shoot Karena menurut gue Uh, three point percentage nya Indonesia nanti itu bisa menentukan kita berada di posisi berapa dan dapat medali atau enggak sih and of course um, ya yeah men I think dua pemain itu Nantinya harusnya carry tim nasional Indonesia kita sih. And of oh, course gue gak boleh lupa Arigi, I'm so sorry Arigi. Arigi gue pasti akan main banyak nanti harusnya di sea games so Arigi probably one of our best shooters juga. Uh, ya yeah, dia juga harus ready untuk nembak sih nantinya of course. And ya yeah, seperti gue bilang kita nih tahun ini kayak tipe uh, sorry timnya tuh mungkin baik pemain pemain mudanya juga. And kita kalau boleh inget dikit waktu lagi di bubble ya di Cesarewa itu, ating Lester sama Juwalo tuh suka workout dengan para pemain Indonesia Patriots tuh kayak Marcel Bonfield, Yesaya, uh, maybe Yuda. So, the chemistry should be better this time I think Lester itu suka Lester itu suka main namanya muda-muda juga Karena dia kayak Dia sosoknya tuh kayak big brother loh Itulah sosoknya dia. Dia tuh likes to be a big brother So, gue harapkan uh, Kali ini, mereka semua bisa get along. If, if he's happy, everybody should be happy. Si menurut nanti di Timnas ini. Jadi, uh, thank you so much once again, like I said, kepada tim nasional Indonesia yang sudah make the right decision for bringing him in on the, uh, on the team. Because we want him. Dia available. Why not, you know? Uh, masa kita mau nggak mau dia, kayak sayang banget, menurut gue. So, we want him on the team. And yeah, hopefully, dia bisa kali ini bisa benar-benar membuktikan ke orang-orang kalau dia, still, You know, a good, good player. Um, yeah, man. Filipina. Uh, seperti kita ketahui tahun ini juga nggak main-main. Mereka bawa Justin Brownlee, oh, gila, men. Lester prosper Justin Brownlee. Soalnya seperti gue bilang, Lester pasti akan main bagus harusnya lawan Filipina. Karena Filipina itu adalah salah satu negara favoritnya dia juga. Uh, jadi dia kan suka main di Filipina. Jadi dia harus jualan juga tuh untuk PBA nanti Jadi harus main bagus. Dan ya, yeah, Filipina ngeri sih timnya. Jujur ngeri, mereka kan gak mau malu dua kali. Jadi mereka bawa one of their best teams juga. Ya, for kita boleh lupa uh, Thailand. Thailand tuh juga pasti bawa pemain campuran. Gua Trey Holder ya, Trey Holder tuh udah lama ngamen basket uh, Jadi gua gak tahu dia akan dibawa atau enggak nantinya ke uh, ta, uh, SEA Games uh, And of course tuan rumah Kambo kita gak boleh lupa juga Kamboja ini punya pemain campuran Amerika, harusnya banyak Jadi harusnya dibawa semua nanti untuk uh, SEA Games nanti So, uh, kita gak boleh lupa juga Vietnam, Malaysia, Singapore So SEA Games should be really fun, eh? I can't wait for that So itu kenapa menurut gue juga Leicester harus dibawa dan dia layak untuk dipanggil menurut gue uh, cannot wait sih untuk lihat dia main lagi dengan tim nasional kita uh, walaupun gue yakin nanti netizen pasti masih ada lah ya, satu tiga lima orang yang kayak ngata-ngatain dia, gue yakin masih ada sih. <laughs> Tapi kemarin ini uh, ada nama, ada empat nama yang dicoret, ada Erga, Aldi Zatur, Ali Bagir, dan Ron Cus. Oh, gue nggak tau ini cuma dicoret itu cuma karena nggak diajak ke Australia aja atau gimana, gue masih belum paham banget. Tapi pasti, uh, gue of course seperti kalian semua lah, paling kaget pasti lau, Uh, Lorencius Oil itu dicoret karena menurut gua Lorencius Oil ini adalah hal tuh pemain mungkin yang IQ-nya itu tinggi banget basketball IQ-nya. Mungkin dia ada di nomor 2 lah, mungkin Arki nomor satu nomor 2-nya adalah Lorencius Oil karena gua kalau lagi ngeliput IBL, gua lagi duduk di samping gitu di sideline gitu. Gua impressed banget cara dengerin cara dia ngomong dengan Coach Yobel bahas tentang strategi di lapangan, adjustment and everything. Dia tuh kayak ngerti gitu, kayak kasih tahu Coach Yobel, "Coach, ini mendingan jaginya kayak gini kali ya." "Nih, mendingan kayak gini kali ya." Gitu. Jadi gua bener, -bener impressed banget dengan basketball IQ-nya dia. Uh, tapi mungkin gua rasa dia sedikit undersized atau gua gak tahu mungkin ada alasan lain, mungkin cedera atau apa, kan kita nggak pernah tahu. Cuma um, menurut gua kalau ada lesters, Sebenarnya perfect banget di posisi 4 sih sebenarnya si Lawin ini. tapi um, I don't know what happened, but I guess uh, Coach Milos uh, ada decision line, ataupun juga ada pertimbangan lain tentang uh, Lord Jesus. oh iya, tapi itu sangat disayangkan banget uh, satu yang bikin gue kaget juga adalah Altaf. Altaf ini, seperti yang tahu adalah sh calon shooting guard hebat nantinya di Indonesia, uh, dia punya potensi sebagai salah satu shooter terbaik nantinya, pastinya uh, hustle-nya juga bagus banget, uh, defense-nya juga bagus uh, cuma menurut gue Althoff mungkin Altaf mungkin, nggak um, tahu sih, menurut gue aduh gue lebih pengen bagir sini jujur pengen bagir karena bagir itu kayaknya lebih versatile menurut gue uh, kalau gue dari komposisi timnya uh, kayak timnas udah cukup untuk shooternya dengan ada Arigi ada Yuda ada Pras ada Kaleb ada John nah, menurut gue malah mereka butuh size di situ uh, butuh kayak apa defender juga yang bisa jaga posisi 3, posisi 4, even posisi 5, atletik I think atlet Atletism itu nanti akan penting juga di SEA Games Karena kita tahu pemain-pemain lawan pasti tinggi-tinggi juga lompatnya Itu kenapa menurut gue Agak kaget, mereka lebih memilih uh, Althoff daripada Bagir, But I, I believe, I believe Coach Milo pasti ada pertimbangan lain, lain juga. Uh, that's just my opinion. But of course, like I said, uh, Althoff is the future juga untuk Indonesian basketball nantinya. So, itu sedikit pendapat gue aja tentang pencoretan. And of course, orang pada nanya gue tentang Kelvin juga. Uh, Kelvin kok gue? Kelvin gue punya angle yang berbeda. Cara pikirnya, uh, Kelvin ini menurut gue diambil untuk bawa ke Australia. Of course. Koiz Milo juga pengen lihat bagaimana dia perform lawan pemain asing, pemain internasional, itu salah satunya, dan juga size itu jadi sedikit pertimbangan juga. Um, Kalau gue bilang, mereka pengen Vincent punya saingan. <laughs> jadi, ini untuk jadi saingannya Vincent, agar Vincent enggak terlalu comfortable juga, agar Vincent masih mau nge juga nantinya di Timnas, jadi itu kenapa menurut gue, Kelvin itu dibawa ke Australia juga sama Timnas. Uh, dan Kelvin juga gak, gak masalah sih kalau dibawa sih menurut gue. Itu pengalaman yang bagus juga nantinya buat dia. Uh, but like I said, kalau gue lebih lihat ini sebagai, apa, sebagai untuk Vincent gak comfortable aja sih. That's, that's my opinion and that's how I understand it sih menurut gue. Dan gue jujur seneng banget Timnas kali ini kasih banyak kesempatan kepada pemain-pemain uh, muda kita. Yuda Yesaya. Oh, I'm so happy for my boy though Yesaya. Oh, he finally though, finally. Dibawa ke Australia juga. Dan juga uh, Dame, Julian. Julian kayak will might play a big role juga nanti di SEA Games. Uh, Arigi dan juga ada Kelvin juga seperti gue bilang. Dan ini saatnya sih emang anak-anak uh, muda ini dikasih pengalaman lebih banyak. Karena emang udah harus masa transisi untuk regenerasi ke depannya nanti ini. Uh, Pasti juga ditanyain kok Arki gak dibawa kok. Arki itu setahu gue kalau lihat dari vlognya SM itu pinggangnya belum 100%. Dia latihan juga masih pelan banget latihannya. Gak yang sampai all out semuanya. Uh, jadi menurut gue... Arky ini kayaknya memang sengaja gak dibawa ke Australia tapi nanti kalau udah sembuh dia pasti akan dibawa ke Sea si Games. Uh, like I said, gue excited banget untuk melihat timnas udah mulai tanding nanti di melawan NBL 1. Oh my God, sekarang ini masih nunggu jadwalnya dari bapak manajer Jeremy. Um, nanti pastinya gue akan mencoba untuk bisa live reaction saat timnas sedang tanding melawan tim NBL 1. like last year. Man. I'm so excited, oh. I'm so excited about my timnas this year. Uh, menurut gue mungkin namun gold medal akan tetap susah. But is not impossible menurut gue. Ini dengan hadirnya Anthony Bean Jr dan juga Lester Prosper itu kita masih bisa lihat dikit lah. Masih bisa lihat dikit si gold medal nya lah. Oke, wah siapa tahu nanti kalau di final bisa sengit uh kita gak pernah tahu guys, gak pernah tau. Bisa aja kita back to back gold medal. So once again good luck dong untuk tim nasional Indonesia kita gila. Wuh wow, 15 menit kita ngomongin timnas. Uh, sekarang kita pindah ke NBA dikit, hari ini gue tahu NBA gamenya banyak banget gue gak mungkin bahas semuanya, apalagi ini durasinya juga udah lumayan panjang. Um, tapi kita pertama lihat dulu lah insane let from WMB bro, gila man, how did he do this man, he tip jump his own mystery, selama gua nonton basket selama 30 tahun gua belum pernah lihat kejadian kayak gini guys, belum pernah lihat ada pemain yang bisa ngetip down his own mystery, man that's crazy man, itu langkahnya berapa langkah coba, Dan itu Boleh belum jatuh ke lantai loh, Boleh belum jatuh ke lantai, kenapa semua tim pakai balapan untuk tanking akhir-akhir ini man, siapa yang gak mau alien ini, ini alien sih orang, anjir, si gila sih, gila ini, Gila gue coba-coba ngomong gila, highlight nya um, Ya, itu dari WMB. Timnya Eric Linarto, mungkin itu tim DBL Spurs. Mungkin besok harus kalah gitu biar mungkin ntar makin gede chance-nya untuk dapetin Wambi ya. And Dallas Mavericks. Oh my God, kelawat aja sih Dallas Mavericks. Maaf ya, fansnya Dallas. Karena, ya, kemarin gue belain mereka untuk masuk ke playoff tapi tampaknya mereka emang gak niat. Mereka emang gak mau kayak masuk playoff Hari ini kalah lagi, 132-130 lewat overtime dari Atlanta Hawks. Uh, ini merupakan kekalahan ketiganya mereka secara beruntung. Dan mereka sekarang ada di posisi ke-11 Satu game tertinggal dari OKC Thunder Hari ini menurut gua kalahnya Lumayan konyol di overtime uh, Kyrie nggak perlu banget sih untuk agresif Nge-steal si Trey yang tadi itu um, Kyrie knows better than that Bro, gila sih akhirnya kalah kan Dimana terakhir si uh there was no magic. Tahir there was no magic from Luka Doncic di mana uh, dia nembak 3 point dan itu tidak masuk. Gue juga gak tahu sih Si Jason kira itu gambar play apa terakhir itu. Luka Doncic angle-nya susah banget lah nembaknya itu. Uh, yeah, that's why he cannot save the Mavericks. Um tapi kayaknya Memphis juga gak punya tim, apa nggak punya pemain yang ada clutch jeans ya? Mereka di season ini saat di posisi mereka punya kesempatan untuk menangin game at the buzzer Itu mereka rekornya 1 dan 11. seperti kalian inget ya, menangnya cuma gara-gara Maxi Kleber, 3 poin lawan Los Angeles Lakers. Uh, Luka nembaknya, nembaknya hari ini jelek banget sih. Uh, 22 poin, 8 dari 21, 3 dari 12, 3 poinnya, uh, Dallas kayak udahlah lah bubarin aja, padahal tadi Kyrie udah 41 poin. Tapi starting centernya mereka. They're superstar. They're superstar Dwight Powell. Satu ribon guys. Satu ribon. Lawak banget guys, si Dwight Powell ini. Tapi uh, Hawks. Saat posisinya satu game, under 500 Mereka kayaknya undefeated case season ini Susah banget ini ngalahin si Mid hawks ini The Ante Murray 25 poin Dan Trey yang hari ini 24 poin Karena kita pindah ke Fred Van Vliet, Who had a historic game hari ini Dimana dia set a franchise record And a new career high dengan 20 assist Van Vliet juga selesai dengan 20 poin Gila sih, 20 and 20 That's tough bro uh, Raptors hari ini menang 128 18 dari Charlotte Hornets Dan Raptors sudah secured Their place in the play in Tournament, uh, gue yakin, gue yakin seyakin yakinnya kalau Raptors akan masuk ke playoff season ini, amin. Dan hari ini, ini kayak beneran nih, gak ada yang mau posisi 5 men, semuanya ada yang main kalah semua men. Dari Clippers hari ini Warriors kalah semua, pada ciut semua nih kayak mau ketemu Kevin Durant sama D-Book ya di first round mereka gak ada yang mau ketemu Phoenix ya. di first round kelihatannya dan ini rekornya. Identical semua sih, dari posisi 5 sampai posisi 9. The race for seeding, this is gonna be lawak dan juga bakal seru sih sampai akhir menurut gue. Uh, Warriors hari ini kalah dari Denver Nuggets 112-110. Padahal hari ini Denver Nuggets gak ada Jokic. Jokic masih cedera untuk betisnya dia. Uh, tapi uh, Warriors this season sweep, men. Beneran nih. Denver season sweep sih Warriors tahun ini. Dan ini akhirnya Warriors, apa sorry, Denver Nuggets juga ada clinch their top 2 uh, seed this season. Uh, Warriors sekarang ini balik lagi ke posisi 6 Western Conference. Wah, ini kayaknya makin bahaya. nih tipis nih. Tipis banget antara Lakers, Falcons, Clippers. Uh, ya... Yeah. Jangan sampai tiba-tiba, jangan ntar Warriors playin aja sih Dan More hari ini um, Dibantai sama Michael Porter Jr. Gila, Michael Porter Jr. hari ini semua Apapun diangkat sama dia sih, diangkat Di tm sama dia, agresif banget hari ini uh, 29 poin, 11 riban. Tadi gue gak salah juga ada one nice uh, Putback slam dari Michael Porter Jr. And Jamal Murray dong, terakhir Clutch block uh, Di depannya, uh, ataupun juga tembakan si Clay Thompson Di block sama dia untuk seal the game uh, Tadi Clay itu sayang banget sih Dia punya dua kali kesempatan untuk bisa bisa uh, membawa Warriors menang, tembakan yang pertama uh, ya, kekencangan dikit aja sih dan juga yang kedua diblok sama Jamal Jamal hari ini 26 poin dan juga 8 assist uh, tadi Denver dapat a big boost dari Christian Brown and of course juga Peyton Watson, itu dua energinya luar biasa banget sih, Peyton Watson was kicking ass today, he was kicking ass oh man, he earned some minutes today though. he was making a name for himself he was the different maker juga, 20 menit 8 poin, 4 dari 6 nembaknya ada couple of nice dunks, dan juga juga a nice block, gila sih. Tadi Clay aja sama dia juga di block, man. He was just so electric today. Uh, Denver, nemu aja pemain kayak gini, ya. <laughs> One day gue yakin dia bisa crack uh, uh, rotation, sih. Di uh, Denver Nuggets. Uh, Splash Brother, like I said, Clay hari ini, ya. Nembaknya brick-brick kaya lah sama si Steph Curry. Clay 25 poin, 9 dari 28. Uh, Steph 21 poin, 8 dari 28. Jadi 17 dari 56. Hmm, that's rough, man. Rough for Splash Brother, bro. Tapi ya... Uh, You know lah ya, Road Warriors, kalau on road, emang gak pernah menang aja sih, <laughs> Oke, okay. at this rate, like I said, at this rate, I think Lakers bisa naik ke posisi 5 nih, sebentar lagi nih Lakers hari ini menang 134, 9 dari Houston Rockets Lakers fans, gue mau nanya sama kalian semua, kalau kalian mendingan play in tournament di posisi ke-7 atau ketemu Phoenix Suns di first round? Coba kalian tulis di comment section di bawah, gue pengen jawabannya kalian sih, dan Lakers Man, they stay hot, man. Menang 6 dari 7 pertandingan terakhir mereka. Um, kalau gue dapat statsnya online, ini Lakers sejak trade Westbrook, sejak trade Westbrook itu Lakers 6-0 rekornya saat ada Lebron di starting lineup. Woo, uh, ngeribat nih Lakers ya. Uh, A Disney, nih, like I said itu dia lagi konsisten banget mainnya. Uh, Lakers juga kayak belajar dari kesalahan mereka kemarin mereka nggak mainin AD yang terakhir lawan Rockets lalu kalah kan. Jadi kali ini AD makanya wajib main. AD nggak mau kecewaan sih, 40 poin. 15 dari 20 field goal-nya, dan 15 rebound. Kalau Lakers bisa dapet this version of AD, oh, mereka bisa masuk final sih. Gue yakin mereka bisa masuk final NBA, because AD look like Wilt today. He look like Wilt. I swear <laughs> Bang Edi, AD, aduh Bang Edi AD jangan jago-jago yang lain Clippers gua Saya mohon, saya mohon, saya ngeri banget nih di bantai, nanti Clippers saya sama Edi. Gila sih, Edi sih unstoppable look, kalau liat statsnya dia beberapa game terakhir ini sih Huh, insane And Lebron, hari ini biasa lah, santai lah Opel Lebron uh, Triple-double, 18 points, 10 rebounds, 10 assists Lebron looks really good on the court, man aggressive uh, Passing-passingnya juga bagus Lebron, I think he is back, man. Gue juga sih liat Lebron mainnya bagus gitu sih. Of course, hari ini gue harus kasih pujian kepada Rui Hachimura yang berubah jadi Sakuragi <laughs> sejak dia di bench. Fokusnya Rui sih on offense and on defense is on another level. Um, Rui double-double 20 poin. Gak bisa miss kayak dari mid-range hari ini. 10 dari 13. Dan juga 12 rebound, yo. double level of the Lakers bench. This is huge, though. Dia kelihatannya orangnya emang kayak bisa terima feedback. Dan juga kalau dikritik tuh gak apa-apa. Makanya itu kenapa menurut gue uh, sejak dia di bench, dia di DMP. Ini dia ini bagus banget sih. Mainnya selalu bagus. Uh, Gue juga surprise banget dengan defense-nya dia. Tadi mengalami dia ada nge siapa ya. Gue lupa. Walaupun dia didang tadi sekali sama ALP, tapi gue tadi lupa dia ada sekali juga nge somebody, lumayan tolock, and.. Paul dulu defense itu lah weakness-nya dia, dia loh di Washington Wizards. So, now, uh, that is a huge-huge ya, upgrade untuk Lakers juga karena Dervinham enak banget. Ada Wendow ada Rui, dua-duanya, defense ini gila banget sih, jadi he has some option, and of course Austin Reeves juga man, he is really good, man game makin smooth aja, 18 poin, 8 assist, dan I pelan-pelan dia bisa jadi bintang sih nanti di Lakers walaupun gue tahu. Um, apa dia karena masih jadi role player hitungan tapi gila kan punya sepatu sendiri sepatu dari China namanya rigorer sepatunya kita akan rilis nanti pas lagi summer tapi fans Lakers gue yakin berharap Austin Rivers jangan terlalu jago-jagoan lah karena muka kau harga 100 juta dolar pusing juga tentang role playing bayarnya hehehe tapi Hari Kamis, gimana nih fans Lakers? Sudah siap loh nih, kita mau Clippers gua nih. Gua udah booking hotel, yang ada kabelannya di Surabaya, jadi semoga aja kabelannya nanti kenceng. Jadi gue bisa stabil untuk live chatnya. Uh, gua harap ada 200 Lakers fans nantinya yang masuk ke live chat gue ya, pas lagi Lakers lawan Clippers. Tapi gue yakin kalau Lakers menang lawan Clippers hari Kamis nanti, kayak 500 pun juga kayak masuk Lakers fans sih ke live chat gue sih. So good luck guys, besok gak ada game NBA, jadi I don't have any time out tomorrow. Uh, besok seperti kalian ketahuan ada final nca that's why there's no game uh, besok Yukon on San Diego State uh, I think Yukon lah yang menang ya walaupun San Diego State juga menangnya gila sih at the buzzer on eh, uh, FAU sih gila tuh gamenya juga gokil banget sih uh, hari ini cewek juga ada dapet national champion yaitu LSU walaupun gue tadi berharap Iowa yang menang tapi Angela Reese gue lupa satu lagi namanya siapa tadi yang top scorer juga uh, yeah they carried LSU sih hari ini, dan aja sih, asam banget untuk Caitlin Carr. Five women belain Caitlin Carr itu jadi juara, tapi tadi dikala di final, kayaknya juga gak banyak help sih di Iowa. But Caitlin Carr legendary run sih, legendary run di NCAA Tournament. Uh, she's going to the WNBA for sure next season. So no prediction, main new prediction ini bener sih, Miami Heat, tapi sekarang ini belum ada prediction lagi. And play of the day. Aden Davis lah gue kasih lah. Dia layak banget untuk jadi player of the day. He has been really consistent. Hari ini 40 points, 9 rebounds 2 block. Lakers menang atas Houston Rockets. Efficient banget dia mainnya. yang 15 dari 20. And that is why he is our player of the day. time out, gang. Akhirnya selesai juga kelas timer hari ini. Hopefully you guys enjoy today's class. Seperti biasa guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you so much. Yang sudah join jadi member. Yang sudah support channel ini selalu. Yang sudah setia juga nonton timer setiap episodenya. Really appreciate everything everybody, once again guys, jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment. bagi yang belum subscribe please subscribe, tekan tombol bellnya biar kalian gak ketinggalan kalau ada time setiap episodenya nanti ini, nah of course kalau kalian nungguin halus juga, nungguin game-game halus juga tekan tombol bell ya guys, so once again thank you so much for watching, and once again very soon, peace out everybody